Sementara Terduhlah Tidak lagi jauh Belum saat ingat lagi mimpi juga janji janji jangan kau Kau bakal rindu Sadalah hatiku Hanya ada kau dan aku Percayalah hati Lebih dari ini Pernah kita Yeah